oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel awir Official terhadap teman teman dan sahabat otomotif yang berada di luar sana kali ini kita ready beberapa unit Mobil L300 Pengeluaran terbaru Euro 4 <laughs> Terlebih dulu Bantu di subscribe, like, komen, dan share Channel ini semoga dapat tumbuh dan berkembang Sesuai yang kita inginkan Kali ini kita ready Beberapa unit mobil L300 Khususnya model legendaris Kortel 300 kini hadir dengan mesin Berstandar emisi Euro 4 Yang lebih ramah lingkungan Untuk Kelestarian lingkungan hidup kita semuanya. Nah, kali ini peluncuran ini sekaligus menjadikan Colt TL300 sebagai produk terakhir Mitsubishi yang disematkan mesin diesel berstandar Euro 4. Khususnya kali ini kita akan review, khususnya mobil Euro 4 terbaru. Ada beberapa komponen yang mengalami perubahan, salah satunya bagian logo atau emblem serta bagian bumper bagian depan salah satu bagian ini komponennya yang mengalami perubahan sekaligus bagian bumper yang ini teman-teman ini DP kita kasih 5 jutaan cashback bunga 6 jutaan atau bunga spesial bonus audio jvc free service dua kali selama jangka 5000 km teman-teman kali ini kita akan lihat bagian kabin tentunya masih orisinil karena ini pengeluaran terbaru euro 4 next kali ini kita review bagian ban ini Yokohama ukuran bannya 185 R14 masih menggunakan variasi velg standar khusus merek ban Yokohama ya teman-teman lanjut bagian belakang muatan ini panjangnya ini agak mengalami perubahan sedikit daripada yang sebelumnya itu ruang kargonya lebih besar 2630 untuk melakukan pemesanan unit dengan ragu-ragu silahkan saja singgahi di kolom komentar karena kita ready stok banyak sekali teman-teman atau sahabat otomotif yang berluar sana tak terhitung ya next ada expander Triton Nanti kita akan mereview Satu-satu per unit Bagian interior dan eksterior Luar maupun dalamnya Next Mari kita lihat sedikit Bagian, bagian Khususnya Kolte L300, pengeluaran terbaru Euro 4 Silakan bagi bos-boski yang berada di luar sana, khususnya bagi pengusaha muda. Silakan untuk di japri atau di kontak person ke nomor saya 08374, Oke okay next bagian interior dalam. Ini merupakan bonus audio JVC yang telah terpasang next bagian spekernya bagian pintu sebelah kiri dan ini bagian sebelah kanan sedangkan bagian dashboard warna abu-abu karena ini sangat elegan sekali dan fleksibel bagian kabin sangat lebar sekali jadi sangat cocok untuk muatan barang dan bawa penumpang khususnya ataupun bawa stoker lah yang berada luar sana dan ada juga bagian gagang pintunya Di sini untuk keamanan Masih fleksibel saya lihat teman-teman Untuk di Pinang unit ini tentunya Khususnya Mobil E300 pengeluaran terbaru Euro 4 Semoga Teman-teman Dapat Menyaksikan video ini langsung Di beli khususnya jauh pilih saja ke nomor 08374 65 6554 ya kita ulang kembali angsuran dp nya 5 jutaan dan dp tentunya 5 oke okay. dan bagian ujung sana kita juga ready bagian kantar FL84SHDX Nanti kita review Berapa DP dan angsurannya Khususnya di channel audio official Terima kasih dan See you next time Semoga teman-teman dapat Melakukan pembelian unit Mobil 300 ini Terima kasih